rental kok ada mama ya iyalah dijagain mamain mama gue bayarin rentalnya kamu sirik aja sirik kan nggak punya mama eh sirik kan mamanya nggak bayarin ini nggak bayarin apa namanya nggak bayarin rental